Untuk mengawali perjumpaan kita persahabat Ada info dan pastinya kita selalu diingatkan Dari L2W untuk warga Konoha Jangan lupa untuk selalu mendukung dengan cara Memvoting lagu Lentera Bunda Lesti di aplikasi Juke. Karena Lentera ini masih berada di posisi kedua Dan Alhamdulillahnya juga persahabat ya Ada lagu Takdir Cinta yang berada di posisi keempat Kita simak di kalimat Caption Info yang dituliskan Yuk guys, tetap voting di Jukes ronde pertama, lagu Takdir Cinta, dan Lentera masukkan dua lagu tersebut di 10 besar top 10 Jukes. Wow, ini tugas warga Kona semuanya, tetap semangat, tetap kompak dan solid, mendukung karya-karya terbaik idola kita. Kemudian juga persahabat ya, L2W menginfokan bahwa bakal ada sesuatu kejutan spesial di anniversary Leslar yang kedua tahun jangan lupa ya di aplikasi jux juga perayaan anniversary yang kedua tahun Ayo semuanya ikutan ya untuk merayakan anniversary Leslar yang kedua tahun di aplikasi jux kita lihat info dari L2w untuk kita semuanya. Warga Konoha semuanya, Persahabati, ya, Leslar Anniversary. Hari Minggu besok, tanggal 24 Juli 2022, spesial di jam 20.00 Waktu Indonesia Barat, ngerayain 2 tahun anniversary sambil karaokean. Wah, spesial banget ya, join rooms di Rooms Bunda Lesti Kejora. Disimak juga para di kalimat caption yang dituliskan oleh L2W. Jangan lupa kumpul di Rooms Jux ID Lestik Kejora ya Hari Minggu besok 24 Juli jam 20.00 Kita seru-seruan bareng Kami bakalan bagi-bagi pulsa di Rooms juga Yuk ikutan Katanya itu spesial ya Di anniversary yang kedua tahun Bakal ada kejutan banyak sekali untuk kita semuanya Semangat terus Tentu warga Konoha insya Allah selalu siap dan selalu ada untuk kesayangan kita, Lesti Kejora Berikutnya juga, persahabat, kita mampir ke unggahan 3 Entertainment ya. d Entertainment semalam memposting momen di mana Bunda Lesti saat melakukan proses syuting model video klip lagu barunya single terbaru sekali seumur hidup ini sih luar biasa, the best banget ya, idola kesayangan kita Penghayatannya memang tak diragukan lagi kalau soal penghayatan dari Bunda Lesti. Kita simak juga di kalimat yang diposting yang dituliskan oleh 3D Entertainment. konsep model video sekali seumur hidup Lesti Kejora itu unik banget loh. Backgroundnya menggunakan tema benang dan kain tenun. Semua setnya dibangun khusus musik video Lesti. Kerennya lagi, rangkaian daun dengan bunga anggrek putih yang dibentuk seperti pilar itu semua tanaman asli yang saat ini populer banget wow spesial khusus model video Lesti bersahabat ya konsepnya dibuat semenarik mungkin luar biasa di komentar pun banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Salah satunya dari akun Bilal Tri mengatakan, "Semoga next lagu model videonya makin upgrade dan fresh yamin konsepnya, karena model video juga jadi salah satu faktor daya tarik untuk ditonton." Mudah-mudahan, next single barunya Lesti Kejora, terus ya, makin upgrade model videonya, tetap kita support dan dukung yang terbaik untuk Lesti dan Bilal. Selanjutnya disimak juga persahabat di akun tiktoknya Papa Bilar Video bareng BBL persahabat ya perhatikan Sudah mencapai 98,2 juta kali ditonton The best banget ya idola kesangan kita hampir tembus 100 juta kali ditonton Ini tinggal sedikit lagi masya Allah Bangga dan pasti bahagia sekali karena dukungan semakin banyak untuk Leslar Berikutnya disimak juga persahabat Unggahannya Bang Boril tiga jam yang lalu ini memposting foto dengan salah satu drummer Hyper ya ketika di acara party ultahnya Papa Bilar. Di sini juga ada sebuah kalimat, "Bismillah, drummer andalan Noah," katanya itu semangat. Wow, the best banget ya. Akhirnya ketemu juga nih Bang Boril. Dengan personil band kesayangannya Kemudian juga para sahabat perhatikan diunggahan IGSnya Leslan Al-Fatih Underscore FC Ini mengabarkan soal lagu barunya Lesti sekali seumur hidup Ternyata SSH atau sekali seumur hidup single barunya Lesti Ini masuk kabar trending dan viral di langit musik Wow ini keren banget persahabat ya kita juga semakin bangga dan pastinya bahagia sekali mengidolakan Lesti Kejora maupun Rizky pilar Dan selanjutnya disimak juga persahabat Ini ada video vitamin bahagia yang kita dapatkan di vlog Leslar Entertainment yang sudah di persahabat ya Kebahagiaan selalu kita dapatkan lewat momen BBL Yang memang lucu dan sangat menggemaskan Ini semakin aktif Semakin ganteng, luar biasa ya Bang Fatih Saya selalu bahagia selalu dan semoga menjadi kebanggaan dan menjadi anak yang saleh. Amin Kita masih menunggu cidukan terbaru kabar baik dan kabar gembira Di siang hari ini jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV Yang akan selalu mengabarkan kabar menarik, kabar baik dan kabar bahagia seputar Leslar tentunya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang mengucapkan Terima Kasih